sistem saraf yang terlibat dalam proses nyeri setelah amputasi meliputi pertama sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum -sum tulang belakang kedua sistem saraf perifer yaitu saraf perifer yang berfungsi pada lokasi amputasi yang ketiga adalah neuron yaitu sel fungsional sistem saraf yang berfungsi untuk merespon terhadap adanya rangsangan berkemampuan untuk menghasilkan impuls saraf dan mempengaruhi neuron lainnya sel otot dan sel gland dural dengan cara transmisi impuls saraf